Baiklah para sahabat leslar dimana pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini Ada bukan spesial ya untuk kita semua warga Konoha dari Bang Ariel Bang Ariel ini semalam mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti bareng Umu Ben. Wow, Masya Allah banget ya si cantik idola kesayangan Memakai gaun yang sangat indah Masya Allah penampilannya juga sungguh indah Semoga semakin banyak doa dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Di postingan ini pun persahabat, tentu Bang Adil juga menuliskan sebuah kalimat Alhamdulillah genap satu tahun lagu Bismillah Cinta Tidak terasa waktu begitu cepat, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin Masya Allah banget ya, Alhamdulillah Lagu Bismillah Cinta ini ternyata terasa ya sudah satu tahun. Alhamdulillah Bismillah Cinta membawa berkah untuk semuanya. Semoga kembali Lesti memberikan karya-karya terbaik. Amin. Ya Robbal Alamin. Di postingan ini pun bersahabat, tentu banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun tiga Akan sekolah hilyas mengatakan di kolom komentar Masya Allah gak terasa Bismillah cinta sudah setahun Semoga Bunda Lasti dan Ungu Bin Selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Amin Masya Allah banget ya Support dan tentunya tanggapan yang luar biasa dari para sahabat Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan Berikutnya kita lihat para sahabat ada ucapan nih oleh Bunda Lesti Kejora ya. Ini selamat menunjukkan ibadah puasa dari Bunda Lesti Kejora. Masya Allah si cantik mengucapkan untuk semuanya yang puasa, yang menjalankan, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan mendapatkan keberkahan barokah. Amin. Masya Allah banget ya, cantik banget nih. Semoga juga Bunda Lesti usaha Purnama beauty ini diberikan kelancaran. Dan kesuksesan Amin Berikutnya kita mampir ke unggahan dari Kak Atra Yang mengunggah sebuah postingan foto Bareng Bunda Lesti dan Bapak Bilar Ini momen foto ketika Di acara ultahnya Kak Asila Masya Allah bangga berselabat ya Cute dan sangat romantis Sampai Kak Atra aja menuliskan sebuah kalimat di postingan pribadinya i rangkulan muluk Rizki bilar jadi tanggapannya gimana setelah dengar Lesti kejur nyanyi bahasa kalbu tuh Masya Allah persahabat ya rangkulan muluk Lesti dan bilar ini sih cute banget Masya Allah semoga selalu trending dan mudah-mudahan persahabat yang Bunda Lesti membawa berkah untuk banyak orang ini sih luar biasa Masya Allah rumah tangga Lestar, semoga selalu langgeng dan bahagia. Berikutnya persahabat kita lihat juga, ini ada momen yang sangat luar biasa. Ini rangkulan versi dari Leslar, Lesti dan Rizky Billar. Ini diunggah Raja Travel, yang mana momen ini persahabat ya luar biasa membuat kita semakin bahagia dan semakin semangat. Semoga selalu seperti ini, selalu memberikan kebahagiaan dan selalu romantis, selalu cute. Dan pastinya persahabat ya semakin banyak doa yang diberikan Masya Allah banget ya, momen sebagus ini Gak ada di feed sama Lesti, Lesti Bilar Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel Inggris Bolesal Entertainment Yang baru saja di up, video terbaru Nemenin Papa Bilar dan Bunda makan gulai Tuh staycation di hotel mewah Masya Allah banget ya Ini filmin bahagia Yang belum mampir silahkan langsung saja Ke channel youtube nya Lesland Entertainment Karena vlog terbaru sudah di up Di channel youtube nya Lesland Entertainment pastinya ya persahabat, Kita juga masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat Berikutnya